May well, I know? that you want You have a long time. bejo tadi bahwa bahwa bahwa bahwa kepada bahwa bahwa bahwa yang pertama, gulungan yang pertama 5000 minum, gulungan yang akan masuk syurga pada hari kiamat. Dan satu gulungan lagi ialah gulungan yang akan menjadi ahli mengaku pada hari kiamat. Yang Itu puluh ini satu. Sini ada mata dikasih sini, jadi rumah kain. Apa pernah lawatan kita tentang keadaan manusia yang tidak... Peribadah. manusia yang tidak taat yang tinggi kepada Tuhan semata ketika apabila sampai Ada mati seseorang manusia yang banyak melakukan kejahatan. Alhamdulillah sampai ajar mati bagi manusia yang tidak berampi sendiri Tukat takut, semua, apa-apa Yang sikit saja mengingatkan amaran sore Maka dia berkata Kau lalu Ketika kamu, dia aku Ketika mantap, dia berlatuh Ketika kaki tangan, dia keluar kain Ya Allah Bawakanlah aku hidup sepuluh Ya Wait, wait, wait. Allah menurutkan Al-Muradah bagi Nabi Muhammad untuk kita hidup mengabdikan diri kepada Allah SWT kita jangka jadi tanah Allah SWT mudah-mudahan kita tak sabarlah kita jadinya oleh sesuatu kita nyamuk Allah SWT tidak cuma yang kita dikasih dan dirahmatikan Allah SWT Fa'idah Yudhidofi Surah Apabila sampai masa kip sampel kandar kami yang dulu, manusia semua bangkit. Walau Ansa, apabila kaum yang majid itu bangkit pada masa itu bangkit dalam keadaan ukur mukoh tak ukur dengan ukur hidup di dunia. Di dunia cantik, putih dan lembut, tapi perkemungkinan dia akan bangkit dalam keadaan hidup. Dalam keadaan mata buta, dalam keadaan cahaya hitam, dalam keadaan jalan penipu oleh petua super yang lain, macam-macam ada berbentuk babi, berbentuk anjing, atau apa itu mengikat aliran masing-masing di atas dunia. Siapa yang dicintai dan dirahmati Allah, semakin berkulat mawazin buku fakir di kaum mukriku. Makasih aku yang kembangan amalan sona banyak mendidikan sona yang wajib yang suna puasa siang yang wajib yang suna banyak mendidikan amalan-amalan sona yang mentah dengan Allah setahun apa keadaan maka mereka itu apa itu lah mereka yang mencari Apa yang mereka itulah orang yang melukikan diri mereka sendiri. Dia sendiri yang merugikan diri mereka sendiri. maka yang menanggung di baca mereka api nukol, dan Apa Ya Allah, ya Tuhan kami Buku kami dosis Tuhan Al-Quran, ya Allah Buku kami engkau selangkah masa ini kami menjadi orang Allah kecelakaan kami dikasihi dan Allah yang sebagai kata dunia atau yang raka' somu dunia jahat pengampun Allah maha pengampun Allah maha mengasihi kepada Allah tapi kepikiran Allah dan ya. yang yang itu sitajamah yang dikasih hidayah dari Allah kita masih lagi ditipu peluang oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Untuk menyesah di atas apa yang kita jual. Untuk menyesah di atas apa kejahatan yang kita lakukan. Maka dia itu malah mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali berpegang teguh ke Al-Qur'anul Karim mudah-mudahan kita, kita, Mudah kita memiliki hamba yang senang ketika menghampus nafas yang terakhir Dan kita dibagi dalam kahna lupa cantik, kormis Menjadi alis syukur ya akan dimasukkan ke dalam syukur menjadi alis syukur InsyaAllah Barangallahu li walaku syukur wa azim Wa nafa'ami wa'iyyam fil a'yad wa'zikil ha'i Wa taqabbalamuni wa'ikum tilawadah Innahu wasami'un amin Wa astaghfirullah hadih walakum Wa risai muslimin wa muslimatini kullizam Fa astaghfiruh Inna al rahim. Yang berayuh hak pada Allah ketika rada dalam rada dan, dan nabi, tak daripada kita, insya Allah Sinajumat yang dikasihi dan murah-murah ketika Tuhan, Tuhan, dan saya Soalan saya Kenapa para sumpah takut kepada pengkau Tuhan, Tuhan, Tuhan Takut, takut pada pengkau Tuhan, Tuhan Kenapa, sumpah, bersungguh sangat peringkatnya kepada Allah yang diberi Kenapa salat takut nak mengingatkan tentang kejahatan jadi makra iya jadi apa jadi lawan berkat Allah taala. Sekarang mereka dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Rasulullah Wasallam. Rasulullah membimbing kepada Al-Quranul Karim. Ya turunlah ayat-ayat ini, "Wahai takwa, wahai orang-orang mukmin, ingatlah wahai kaum mukmin, robbi nang alquran manhat tapiyah rasulialquran lalu membaca alquran kepada mereka wiwi wi pahal mereka amal dengan alquran tadi apa bila termasuknya masuknya ke dalam jiwa dia isi alquran bukan ini dengar ayat-ayat yang ada hubungan dengan mengatakan mengatakan mengatakan ini masuknya dalam jiwa dia ke istrinya mengayai syurgoi, nikmah yang disediakan kuda Allah s.w.t masuk di dalam jiwa di alia al-qur'an dan dimulai alam kubur maka disitulah mereka tak berhubung kepada Allah s.w.t mereka tak pernah melakukan kejahatan yang diberkahi oleh Allah dan mereka tidak berpuas-puas untuk mengabdi dan beribadat kepada Allah s.w.t oleh kusidang Jumat yang dikasih diri dan nyelamat dikombol mereka kita dengan al Membina kita dengan Al-Qur'an Dari Usaha mungkin Al-Qur'an ayat Maksudnya kita Kita Bisa ketika al Ketika Allah Allah al Dari dari dari sesuai tadi kepada orang-orang yang yang saya kata alam takut buhla alaikum ayati takut buhla alaikum ayati takut buhla alaikum ayati ini ayatulah kapa'nya hubungi soalnya Allah Allah yakkan menjadi ahli syukur dengan Al-Kuran takut bukulahi manusia yang menjadi Alina kecehanan gengih dan mersih saya ingin Al-Kuran terkari alam takut buhla alaikum ayati takut buhla alaikum ayati sedang di maat dan diurah Al-Baqarah Mayat kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran kita lebih, kita pahaya, dan kita pusat mengikut Al-Quran dari, Allah kita didayakan oleh Allah. Kita berhajat Allah sepanah waktu anak. Sekalipun manusia tidak berhajat atas kita berhajat Allah sepanah waktu anak. Ingin Allah melihat kita tahu islam itu nakal nabi, ya iman dari nabi, mustahil Allah itu mustahil itu terselima. Allah mustahil nabi. Allah merahmi Muslimin Allah اقره